Hello everyone, and welcome back to my channel. Kalau kalian pertama kali di sini, nama aku Sandra dan hari ini aku bakal review another product yaitu baju dari toko online namanya Sonyonara. Sonyonara ini termasuk salah satu toko online yang lumayan populer di Korea dan brand ini dibawa oleh toko online-nya Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa Tunggu nanti online websitenya Kak Sani, atau kalian bisa lihat-lihat di websitenya Sonyonara yang aku bakal taruh di linknya di bawah. Dan baju ini sebenarnya aku pesan buat graduation, tapi karena graduationnya tiba-tiba dibatalin jadi baju ini bakalan duduk aja di kloset aku. Jadi aku mikir, kenapa nggak di review aja, sekalian. Dan kita akan mulai sekarang Oke, okay, jadi barang pertama yang kita dapat adalah Ini hair tie Hair tie ini karet Dan ini bonus dari Sonjo Naranya sendiri Jadi aku gak pesen ini, ini dapat Dan kita coba buka ya Ini aku belum pernah buka Wah. Ini elastic band dia warna biru, mungkin ada beberapa warna kayaknya ini juga bisa dipesan di website-nya cuman aku gak terlalu nyari karena gak nyari juga sebenarnya ini dia di braid gitu dan bagus kualitasnya dia ada tiga tali gitu dan diikat di ujungnya jadi kayaknya harus sedikit hati-hati karena ini cuma diket gitu tapi overall buat bonus ini oke okay loh. selanjutnya yang ada di dalam dus itu adalah of course baju yang dipesan jadi yang aku pesan itu tiga piece bajunya satu set gitu dan ada bajunya terus vest sama rok jadi Aku taruh di sebelah sini linknya. Dan ini dihargain sekitar 30 sampai 40.000 won. Aku juga lupa ya nanti di taruh di sini. Dan aku beli ini langsung dari websitenya, Dikirim melalui third party baru sampai ke aku. Sebenarnya Sonyonara Nara itu ada website buat di beberapa negara termasuk Taiwan tapi buat aku harganya lebih tinggi di website yang di Taiwan daripada langsung beli ke website Koreanya jadi aku lebih pilih ke website Korea. Dan juga aku agak males buat ngurusin teks segala macam bea masuk dan lain-lain. Jadi aku mendingan suruh orang third party yang urusin semuanya buat aku. By the way tadi aku belum bilang jadi Sony Nara ini sebenarnya adalah select shop di mana barang dia itu bisa sawah-sawah toko sebelah, ya, toko sebelah, toko sebelah gitu. Dan jadi sebenarnya barang-barang dari uh, select shop itu udah di quality control. Jadi mereka beli, cek dulu kualitasnya, baru kalau misalnya bagus dijual gitu. Jadi sebenarnya buat kualitas, sebenarnya aman-aman aja. Dan kalau misalnya kalian lewat, lihat lewat zigzag, itu aplikasi yang aku pakai buat pesan. Uh, zigzag itu kalau banyak ada brand-brand lain juga. Kalian bisa lihat barang yang salah harga harganya beda. Tinggal kau pilih mau beli dari website mana. Oke, okay, baik to profil badan aku dulu. <laughs> Jadi lebar bahuku kalau misalnya diukur itu sekitar 39. Jadi kalau misalnya pakai shirt yang one size biasanya itu terlalu pas atau bahunya malah lewat terus buat ukuran normal kalau t-shirt aku biasa pakai M itu udah ukuran cotton on ya dan Uniqlo terus kalau bisa buat rok biasa aku waistnya 35 dan panjangnya juga sedemikian jadi pas barangnya datang, itu ada hangernya, terus bajunya udah di ini kayak gini. Ya, dengan plastik yang ada tulisannya dari brand Sonnyo sendiri. Ya, begini. Jadi datang dengan keadaan rapi. Ini semua dari... Toko ya emang udah kayak gini ya. Jadi kalau misalnya kalau beli lewat Sonyo udah pasti ada plastiknya. Jadi kita buka. Nah ini bajunya ada sedikit fluff ya di sini. Dia agak puffy dan lengan panjang ini overall kayak baju shirt biasa bahannya juga gitu dan aku lupa tadi ngomong juga ini ukurannya one size dan kalau menurut website Sonyonara lebarnya 3.7 barang yang kedua ada di dalam kantong plastiknya yaitu fastnya. Sama roknya ini, bahannya kayak knit gitu, ya, gak sih? Ya, dan tapi yang bikin beda di dalamnya, zippernya di belakang, dan dalamnya itu ada double layer, gitu, buat di back. Dan di depannya, jadi dalamnya kayak gini. Jadi agak suportif gitu buat ke badan kita. Ini juga lumayan kecil sih, dia agak crop, jadi pas di pinggang. Dan yang terakhir ada roknya ukurannya nanti semua aku taruh di sebelah sini di setiap barang ya jadi jangan khawatir dan ini semua one size jadi nggak bisa dipilih ukurannya ini roknya di depannya ada pocket bohongan di depan dan di belakang ini polos dia ada sim putihnya yang bikin lucu tuh sebenarnya sim putihnya tapi yang aku lihat ya Maksudnya barang nggak bisa semua datang perfeksi Tapi ini ada kayak loose stitching di bagian sebelah sini Beda sama di tempat lainnya Yang sebelah sini sama ini Ya Tapi nggak apa-apa itu minor dan di belakang jadi gak terlalu lihat Dan ini ada kayak sim yang lepas Nanti ini perlu digunting juga dan ini agak kurang rapi sih sebenarnya, cuman buat baju yang dengan harga segitu oke okay lah gitu. Ini ya yeah. begitu minor detailnya aja yang agak lepas lepas simnya. Tapi overall ini semua intact kok, jadi nggak terlalu bermasalah. Dan GL sekarang langsung aja kita ke fitting. Oh, Oke, okay. aku dari luar, ini di atap tempat biasa Nyuci baju Karena nggak ada tempat main Semoga nggak ada yang masuk dan baju kayak gini Aku beli sandal juga Yang seharusnya Dia kayak gini kan Kalian di modelnya tapi di tangan Dia lumayan Besar Ini apa? toga <laughs> Karena harus foto Jadi ini Tangannya dia agak besar Di sini dia pun besar Kalau dilihat dari modelnya seharusnya agak kayak ini Tapi karena tanganku terlalu kecil Ini mungkin jadi kayak gini Begitu pas banget fitnya, hmm, tapi aku lihat ini tangannya bisa dipendekin. Jadi buat alternatif. Nuh kenapa nggak lihat <laughs> kayak gini dah. Wow. Instead of kayak gini bisa dipakai kayak gini. Beda kan? Oke okay, kita udah balik ke kamar lagi. Jadi in conclusion ini nggak sempit dan semuanya pas-pas aja kecuali di tangannya agak gitu besar, di beberapa website lain dia tulisnya bahunya 39 jadi mungkin karena itu disini gak sempit dan ini juga puffy, jadi itu kenapa ada banyak sisa di sini dan bikin muat tapi kalau misalnya kita lihat dari bahu ini kan biasa bahu selesai di ujung bahu sini kan ini kan ini kan dia tempat Selesai bahunya ya Tapi bahuku tuh di sini selesai ya. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya dihitung Bahu doang, ini agak sempit tuh Terus kalau misalnya ini Agak ketat gitu, mungkin aku gak bisa Gerak, tapi ini karena Dia puffy Dan memang dengan bagian Keteknya itu dia besar Jadi masih bisa gerak Dan overall Fitnya bagus banget Dan gak nyesel Walaupun sekarang aku gak tau ini buat pakai kemana, karena udah gak ada caranya juga buat kalian yang pengen beli, jangan khawatir walaupun ini one size, kalian bisa kira-kira dengan cari barang yang kurang lebih sama gitu di websitenya buat referring ke ukuran aja dan seperti yang aku bilang, barang di zona bisa ada di tempat lain juga, jadi di double check, triple check tapi karena hari ini ngebahasnya zona Aku cuma mau bilang, kalau bisa kalian mau, beli aja. See you guys on my next video. Don't forget to like, subscribe, and comment. Karena aku udah mulai lihat beberapa komen juga. Kalau misalnya kalian ada yang bingung, ada yang pengen tahu lebih lanjut, bisa kalian coba tanyakan di bawah. Dan see you guys next time. Bye-bye. Oke, okay, buat kalian yang belum tahu, di video ini ada clue tentang video selanjutnya. Dan brand apa yang bakalan aku review habis ini? Kalau misalnya kalian perhatiin mungkin kalian tahu. Kalau misalnya nggak tahu, nggak apa-apa. Ditunggu aja di video selanjutnya. <laughs>